irong alus, bibir alus ditempati diharap di gigi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 Komo siang, selamat siang, selamat terima kasih siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat berakhir selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat keluarga selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat dan selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, beserta apa nih Pak Turrahman mudah-mudahan selalu menjadi keluarga sakinah mawadah tuar Roma doa yang terbaik tentunya buat kode mempelai dan saya juga pribadi mewakili segenap kru dari sekitar nada music mohon maaf apabila ada salah-salah kata perbuatan ataupun tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati anda semuanya sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya terima kasih buat Pandawa Audio Sound System terima kasih banyak juga buat MG Production luar biasa sekali buat semuanya Insyaallah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.